Baik lo sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada informasi penting banget ya untuk kita semuanya Kita lihat persahabat di unggahan Kak Wisnu Aji Menginformasikan bakal ada acara Mega Fashion Super Award 2023 Ada 9 kategori nominasi di Mega Fashion Super Award 2023 Yang pertama itu kategori artis ter Mega Fashion Yang kedua kategori artis ter Super Fashion yang ketiga kategori artis ter-mood fashion Yang keempat kategori artis ter-fashionable Selanjutnya kategori artis couple ter-fashion Berikutnya kategori desainer terfavorit, Berikutnya juga ada kategori make-up artist terfavorit, Berikutnya ada kategori hairstylist terfavorit, Dan selanjutnya kategori fotografer terfavorit. Metode penilaian, penghargaan, akan diberikan kepada vote, like, dan komentar terbanyak. Kita simak juga kalimat caption yang ditulis langsung oleh Kak Wisnu Aji. Dan siap-siap ya, pemenangnya yang menentukan adalah kalian semua, mata netizen, ditunggu ya deretan potret-potret nominatornya. Wow, yuk ramaikan di kolom komentar dengan tentunya menulis nama Lesti. Yuk, ketik sekarang juga nama Lesti di kolom komentar. Diunggah hanya ke Uisno Anji. Semangat untuk warga Konoha! Dukung, support, dan tentunya doakan yang terbaik buat idola kesayangan kita. Kita simak di kolom komentar begitu banyak nama artis kapal yang luar biasa Lesti Rizky Bilar tentunya ramai nama Lesti dan Bilar di kolom komentar ini bentuk support dan dukungan dari orang baik yang selalu men yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar tentunya selain itu persahabat ya warga Konoha pun jangan lupa untuk tentunya mendukung dan support buat kita semuanya ini spesial nominasi tambahan persahabat kategori bester mega super tanpa kalian dan campur tangan kalian, acara tidak bisa dan tidak pernah akan lengkap dan bernilai. Oleh sebab itu, aku juga mau kasih apresiasi untuk kalian. Yuk, kumpul di sini, sebutkan nama fanbase kalian ya untuk menjadi nominasi di Mega Fashion Support Award 2023. Yuk, persahabat ya, pertama, juga di kolom komentar dengan menulis pertama, Lovers dan Lesti Lovers, semangat pokoknya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan fanbase pertama, bisa mendapatkan tentunya predikat sebagai pertama, pertama, Kali ini tentunya kita harus semangat, harus kompak dan solid. Kemudian juga bersama kita lihat selanjutnya kabar dari Bunda Lesti, dua jam yang lalu mengunggah potret kebersamaan dengan tentunya A.A.B. ini bersama Reddy. Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh Bunda Lesti. Barokalafi umriq A.A.B. ini mulia nasofiat, insya Allah makin lebih baik ke depan. Jadi pemimpin keluarga yang baik, soleh. Makin sayang sama si Teteh, Rara Aidi, sama Noah, sehat selalu ya, kangen banget ya naik motor boncengan berlima Ke Cibalu kampungnya bapak sama mama, bapak ayah kejora pakai motor Supra, katanya itu Masya Allah Bunda Lesni tetia, mengucapkan, memanjatkan sebuah doa untuk apa Beni yang sedang berulang tahun dan tentunya Bunda Lesti Kejora pun Ini lagi kangen banget Naik motor boncengan berlima Katanya aduh Masya Allah Sehat selalu untuk keluarga besar Lesti Mudah-mudahan bahagia selalu Amin Namun persahabat Kita lihat juga di kolom komentar Begitu banyak pertanyaan Dan tentunya Sebagian besar fans juga Belum ada yang tahu Persahabat tentunya Dengan Noah Ini ada Kata-kata Noah yang ditulis di captionnya Bunda Lesi Kejora Kita simak aja nih persahabat ya Ada sebuah pertanyaan dari Kak Rosani Noah sahade katanya tuh ya Ini pertanyaan Noah itu siapa? Kita lihat di beberapa jawaban Diantaranya persahabat dari akun Instagram Titik underscore S76 mengatakan Anak teh haram anak kecil yang nyesengin Bunda Les waktu nyanyi di nikahan AAB ini Tuh persahabat Ternyata Noah itu adalah anaknya Kak Rara persahabat Kita lihat juga ada tanggapan lain dari akun Instagram Seledri mengatakan Noah anak kandungnya Rara istrinya Benny Ternyata dia janda baru tahu Guamin Ros katanya tuh Sebagian besar persahabat dia ternyata ada yang belum tahu dengan Noah Dan kita lihat juga persahabat ada jawaban komentar dari Kak Rara juga yang membalas tentunya persahabat. Di situ Kak Rara mengatakan, Masya Allah, amin. Makasih antulesti Noah kangen, katanya itu. Wah, Masya Allah. Sudah terjawab ya. Noah itu adalah anaknya dari Kak Rara. Mudah-mudahan sehat, bahagia terus untuk keluarga besar. Amin. Dan mudah-mudahan persahabat kita mendapatkan cedukan kabar baik dari idola kesengan kita. Terus...